Ya, kita bahas tentang depresi posttraumatic stress disorder dan gangguan cemas menyeluruh dan semua ya. ya ini ditanya seorang perempuan ini ditanya diagnosis nomor satu ya perempuan tiga puluh tahun datang dengan keluhan cemas jika anaknya di luar rumah merasa ada maling ingin masuk rumah sehingga menutup rapat mengulang-ulang untuk mengunci pintu jadi ini gangguan obsessive-compulsive nomor nah. 2 diagnosis ya. perempuan 44 tahun datang keluhan jantung berbar bila suami dan anaknya belum pulang ke rumah khawatir jika keluarga bahaya di jalannya. keluhan sudah dirasakan sejak 6 bulan pasang sudah tidur membayangkan kejadian yang membahayakan keselamatan anggota keluarga sudah konsentrasi, nyari dada, ya. mulus ya, sedikit berkurang jika anggota keluarga sudah tiba. Pemvis dalam batas normal, EKG dalam batas normal. Jadi ini uh, gangguan cemas menyeluruh ya. Jadi dia sudah terpenuhi 6 bulan ya, free floating ya, ini free floating. Kalau ada stresor, kalau di gangguan penyesuaian ya, ada stresor. Soal ini tidak ada gangguan stresor. misalnya tidak mau berobat, malas ya. Kalau depresi ini keywordnya itu MLM, morung, letih dan minat hilang. Ya. Oke, nomor tiga ini ditanya diagnosis ya. Diagnosis wanita 28 tahun mengeluh sesak nafas jantung berdebar, tidak nyaman di dada dan perut, rasa seperti serangan jantung, tiba-tiba dirasakan sudah 20 menit yang lalu, sebelumnya pasien sedang berada di tengah pasar pasien merasa takut akhirnya jatuh pingsan saat itu takut keluar rumah jadi ini agorafobia jadi pasien datang dan keluhan sesak nafas ini, jantung berdebar, terasa tidak nyaman di dada dan perut, ya rasa takut seperti serangan jantung sekitar 20 menit jadi, adanya kata ketakutan yang jelas menetap di situasi sosial, ya. Ini fobia sosial, ya. Situasi, situasi sosial, okay. kalau agorafobia, ini, rasa cemas berlebihan di... bila ada di tempatnya, keywordnya, atau situasi di mana pasien sulit menyelamatkan diri, cemas akan terjadi serangan panik kembali. Kalau scriptrofobia ini takut nulis, ya, nulis di depan umum, ya depan umum, kalau claustro, ini ruang tertutup nah, kalau serangan panik itu biasanya ada kardi palpitasi, sesak nafas tiba-tiba tanpa ada provokasi ya, atau stimulus apapun ya. jadi pada meniagnosis fobia sosial ini dia DSM-5 ya jenis fobia karakteristik ini ya. Oke, nomor 4 ini ditanya diagnosis ya. Diagnosis wanita 21 tahun datang ke dokter dengan keluhan merasa sedih, putus asa, melahirkan anak pertamanya. Bahkan sudah di satu minggu sejak melahirkan anaknya, sulit tidur ya, sering menangis terus-menerus. Namun pasien masih mau menyusui dan memandangkan anaknya meski merasa lelah ya, karena tidak dibantu suami ide bunuh diri disangkal jadi ini baby blues syndrome ya. jadi pasien dengan keluhan mood depresif berupa merasa sedih dan putus asa ya, menangis terus menerus sulit tidur ya. jadi hal ini juga didukung dengan pasien yang tampak masih mau mengurus anaknya yang seperti menyusui dan memandikan anaknya Berbeda dengan depresi postpartum, biasanya depresi postpartum ini lebih dari dua minggu ya. Dan bahkan bisa, biasanya bisa berbulan-bulan, serta akan terdapat gangguan fungsi terjadi pada pasien. Ya, jadi postpartum blues ini nama lain dari baby blues ya. 50-75% setelah ibu melahirkan sering menangis secara terus-menerus tanpa sebab yang pasti dan mengalami kecemasan ya. Jadi, berlangsung minggu pertama setelah menirkan, misalnya kembali normal setelah 2 minggu tanpa penanganan khusus. Nah. Oke, nomor 5 ini ditanya lagi diagnosis. Ya. Onis 28 tahun datang ke IGDRS mengeluh sesak nafas, jantung berdebar, rasa tidak nyaman, tidak ada perut, rasa takut seperti serangan jantung. Muncul tiba-tiba, sejak 20 menit lalu, saat tengah menjadi presentasi di presentan ya di depan teman-teman kerja sebelumnya aku juga pernah muncul saat maju ke depan lagi menerima penghargaannya setiap kali menjadi pusat perhatiannya setiap saat itu juga pernah di resepsi pernikahan jadi ini merupakan fobia sosial ya ketakutan pada situasi sosial kalau agorafobia tadi itu pada tempat atau situasi di mana pasien sulit menyelamatkan diri tempat ramai misalnya skripto tadi untuk ketakutan menulis, claustro ya, di ruang tertutup kalau sangat panik itu tidak ada provokasi sebelumnya ya oke, kalau nomor nama ini diagnosisnya ditanya, wanita 40 tahun keluhan otot terasa tegang, sulit berkonsentrasi 3 bulan yang lalu, mengeluh tegang pada leher belakang, otot pinggang terasa nyeri, sering kembung dan mual, seorang Terus serang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak yang masih kecil. Suami tidak punya pekerjaan tetap. Pemvis DBN, jadi gangguan somatisasi ya. Nah, uh. Farmakoterapi, nama tujuh ditanya farmakoterapi. Perempuan 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan otot-otot terasa tegang dan sulit konsentrasi tadi. Uh, jadi ini kan diagnosisnya tadi gangguan somatisasi ya gangguan somatisasi itu kita berikan sertralin 1x50 mg hmm. nomor 8 ini ditanya diagnosis, laki-laki uh, 55 tahun cemas saat keadaan ramai ya depan matanya ada bom meledak di klub malam diskotik, banyak korban meninggal sekejadian tersebut sulit tidur ini contoh kasus stres pasca trauma atau PTSD jadi ini adalah bentuk yang namanya flashback ya, flashback. khas pada uh, PTSD ya. Kalau gangguan cemas menyeluruh itu khasnya itu free floating ya. Free floating. Oke, nomor 9 ini ditanya diagnosis, Tuan di diagnosis CA baru ada dokter 6 bulan yang lalu. Sejak 5 bulan lalu pasien sering merasa sedih takut mati ya takut hilang pekerjaan membayarkan perekonomian keluarga akan hancur uh, tidak mau berobat ya habiskan waktu di rumah banyak melamun merasa pasien tidak mau ikut kegiatan yang biasa dilakukan jadi ini merupakan gangguan penyesuaian jadi Aparu ini triggernya kalau depresi itu unhedon nya 3 A ya, anhedon, energi, an afek. Kalau depresi itu harus ada dua mayor dan kriteria minornya ya. Kalau di pasien ini cuma dua, ya memang ada anhedon, energi, tapi minornya hanya pesimis, jadi tidak terpenuhi itu diagnosis depresi. Kayak nomor 10 ini diagnosisnya, tanya. Orangnya 30 tahun datang dibawa keluarganya dan keluhan tampak murung Menangis sedih Sebelumnya ibu gemar memasak uh, Sekarang tidak lagi Ini uh, anhedon ya Murung ini sudah energi 8 bulan lalu anaknya meninggal Ini stressornya Setelahnya mulai timbul gejala lemah badan Energi, tertekan, tidak langsung makan Tidak bisa tidur malam Satu bulan terakhir makin memberat, ya. Jadi ini merupakan gangguan depresi mayor, ya, ya ini, mayor 3A, aneuritis, aneuritis, aneuritis, aneuritis, GGI aneuritis, aneuritis, GGI, aneuritis, aneuritis, aneuritis, masa aneuritis, aneuritis, aneuritis, aneuritis, aneuritis, aneuritis, gangguan aneuritis, aneuritis, aneuritis, diri ya kalau dia ringan aneuritis, Dua gejala utama tambah dua gejala lain, ini ringan, ya, sedang untuk tiga gejala lain, depresi berat, tiga gejala utama tambah empat gejala lain, atau jika amat berat yang cepat, kurang dari dua minggu. Bisa juga berat dengan gejala psikotik, itu depresi berat tambah waham, halusinasi atau stokor depresif ya.